Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe subscribe yang channel yang paling mantap ini kawan. Info terbaru terkait kasus ya David. Nah di sini dari saya ambil dari salah satu media online ya kawan. Ya dari liputan namin ini ya. Dengan judul kuasa hukum David Eduga AG pacar Mario Dendi sebagai dalang dibalik penganiayaan Nah seperti apa kronologinya simak kawan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor M. Syahwan Ari mengungkapkan pihaknya fokus dalam kesembuhan Kristia Kristalino David Ozora atau David umur 17 tahun yang jadi korban penganiayaan anak pejabat pajak Mario Dendi Satrio 20 tahun Fokus kami berikutnya adalah ketiga pelaku penganiayaan yang merancang ikut serta Itu harus ditetapkan sebagai tersangka dan harus dibawa sampai proses persidangan kata Syahwan kepada wartawan di Jakarta Selatan, Jumat 24 Februari 2022. Syahwan menjelaskan ketiga pelaku yang dimaksud adalah Mario Dendisa Trio 20, temannya berinisial S atau SL, RPL, dan AG yang merupakan kekasih Mario. Sementara yang kami dapat itu tersangka yang pertama itu adalah pelaku utama, dan temannya yang satu lagi itu juga sudah ditetapkan tersangka Kami berharap yang cewek inisial A A itu Agnes ya Ini juga harus ditetapkan tersangka Ujar Syahwan Lebih lanjut Syahwan menilai bahwa Agnes A, A atau AG merupakan dalam dibalik penganiayaan yang terjadi Kalau A ini karena pertama adalah ikut sertanya yang kedua, perencanaan awal itu mulai dari dia, otaknya. Kenapa kami anggap otak? Karena dia yang kecurigaan kami itu. Kami duga itu dia yang melakukan skenario untuk bertemu dengan si korban ini, jelas Syahwan. Maka dari itu, kata Syahwan, ia akan membuat laporan baru terkait A, karena sudah merekam dan menyebarkan video penganiayaan tersebut. Kalau laporan baru itu kami akan menyampaikan laporan, semestinya hari ini saya sudah menyampaikan laporan terkait dengan yang merekam video dan yang menyebarkan video itu, kata Syahwan. Ketua Umum Komite Pemberantasan Mafia Hukum atau KPMH, muanas Alaidit, mendesak kepolisian segera menahan dua teman Mario dan Dendisatrio. Tersangka kasus penganiayaan terhadap David, putra dari salah satu pengurus, pengurus pusat GP Ansor, teman Mario dengan inisial S, laki-laki, sudah ditetapkan tersangka oleh polisi. Harus langsung ditahan. Polisi harus bergerak cepat karena kasus ini semakin panas, apalagi sejak video penganiayaan David tersebar. Ujar Muanas yang juga pendiri Cyber Indonesia dalam keterangannya Jumat 24 Februari 2023. Teman wanita Mario dan Satrio dengan inisial A juga harus ditetapkan tersangka dan ditahan. Karena wanita ini dengan sengaja terkesan menjebak David dengan modus ini mengembalikan kartu pelajar korban. Padahal ada niatan jahat dari mereka, dia menambahkan. Bukan tanpa alasan, Muannas meminta keduanya ditahan polisi, menurut Muannas. Menurut Muannas, keduanya ada di lokasi kejadian, namun tak berusaha mencegah tindakan Mario. S dan A terlihat berada di TKP. Anehnya di antara mereka sama sekali tidak ada upaya pencegahan. Bahkan ada perekaman video. Jadi jangan menempatkan mereka yang di TKP hanya sebagai saksi. Saya berharap ini dapat dalam betul oleh penyidik, kata dia. Muanas menduga penganiayaan terhadap David sudah direncanakan oleh Mario dan kedua temannya. Jadi, menurut Muanas, kedua teman Mario diduga memiliki peran masing-masing dalam kasus penganiayaan ini. Oh. Ini kawannya. Ini panjang ini dan ini menyeret-nyeret berbagai kalangan ya termasuk harta orang tua David keluarganya ya hanya dirjem pajak tetapi hartanya mulai ruah kawan ya kan dari mana pajak anuangnya itu kalau mungkin dari bisnis bolehlah, tapi kalau dari hasil yang lain-lain yang kita nggak tahu nah ini juga harus didalami karena ini sudah ramai ya mengenai yang ini terjadi kawan. Nah, ada juga yang bilang eh, inisial A yang perempuan katanya di di apa gitu. Ya, berbagai prokontra berita ini kawan tapi apa yang terjadi ini harus di betul-betul diselidiki oleh Polri ya aparat. Ya meremeh-remeh ya, kemana-mana akhirnya kepala bukan hanya kepada bapaknya si pelaku sebagai orang pajak yang kaya raya tapi ini juga berimbas kepada seluruh orang-orang pajak yang yang yang, yang di yang mungkin kekayaannya di luar logika itu banyak kena juga saya lihat ini muncul-munculan ini saya lihat yang banyak terbongkar nih saya lihat ya dari sekian banyak pro yang kontra ya kawan Nah, janganlah kita spekulasi biarkan hukum berjalan nah, apalagi korban sampai koma ya sampai koma ya, mungkin ya punya di belakangan itu nah apakah yang yang dibetul sama apakah betul yang disampaikan oleh pak sahwan tadi bahwa ini ada skenario nah ini harus diselidiki betul oleh pihak aparat polri jika memang ada skenario oh, terkait kegiat apa peristiwa ini ya kan nah saya ada juga menteri keuangan juga turun tangan kan akhirnya diberhentikan lah itu apa orang pajak gitu nah akhirnya banyak yang terkuak banyak yang terbongkar ya saya secara pribadi ya mengucapkan semoga korban ya David bisa segera sembuh kembali dan ditegakkan hukum ya yang tegak kepada siapapun yang melanggar di negeri ini Siapapun, apalagi hampir koma seperti itu. Ada juga yang bilang karena gara-gara pacar apa saya nggak tahu itu. Yang jelas kita jangan spekulasi, kawan. Kita tunggu saja. Yang jelas ini pasti masuk ke ranah pengadilan, ranah hukum. Nanti di situ ada pembuktiannya. Dan polisi kemarin sudah bergerak cepat. Kita lihat, kawannya Karena banyak uh, ya peristiwa ini melibatkan petinggi, ya pejabat negara pejabat negara yang akhirnya berepik kepada yang lain ini saja kawan baikkan videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NKRI Harga Mati